Lightning melilit dan memutar di sekitar sosok tongkat memegang saat dia perlahan berjalan ke depan. Ruang seakan bergetar setiap kali kakinya mendarat di tanah, menciptakan riak yang bisa dilihat dengan mata langsung. Mata banyak ahli sukuai spirit dipenuhi dengan ketakutan. Tekanan yang diberikan angka ini kepada mereka benar-benar terlalu berlebihan. Itu sangat hebat sehingga bahkan, leluhur Roes tidak pernah memberi mereka perasaan seperti itu. Ada juga kegelisahan dan gravitasi di mata es Spirit Ancestor saat dia menatap sosok Lindong. Bahkan dia bisa merasakan sepotong bahaya dari tubuh yang terakhir. Di bawah banyak tatapan menakutkan. Langkah Lindung terhenti. Dia memandang ke arah leluhur Roes. Saat dia perlahan-lahan mempererat cengkeramannya di sekitar petir kaisar yang berkotek. Dan berbicara dengan suara agak datar. Seseorang harus selalu membalas kebaikan orang lain. Karena suku Ice spirit telah menyambutku dengan hangat, silakan menerima serangan milikku yang terhormat. Petik 2, dia sudah tahu bahwa negosiasi damai tidak berguna sehubungan dengan suku Roes ini. Karena ketulusan tidak berpengaruh, kekuatan harus digunakan. cah kata-kata instan lindung memudar. Petir melingkar di tubuhnya tiba-tiba meletus dengan cara yang gila. Seperti badai. Itu memenuhi area dalam radius beberapa ratus ribu kaki di sekitarnya. Guntur bergemuruh di daerah itu, dan tanda-tanda runtuh bisa dilihat. Membubarkan Arai, murid-murid leluhur Ice Spirit mengetat saat melihat ini, dan dia berteriak dengan keras. Setelah mendengar ini, banyak ahli suku Ice Spirit yang awalnya mengatur Arai untuk menghentikan lindung, buru-buru mundur. Ini karena mereka juga bisa merasakan betapa mengerikan serangan khusus Lindung ini. Dengan pengecualian penguasa surgawi, bahkan tulang-tulang penguasa duniawi yang sempurna tidak akan tetap ada jika dia terperangkap di dalamnya. Gemuruh, saat banyak ahli suku Roes mundur, sinar intens tiba-tiba meledak dari kilat di sekitar Lindong. Pada awalnya, cahaya petir dengan cepat menyusut pada kecepatan yang menakjubkan beberapa napas kemudian. Itu berubah menjadi awan guntur hitam yang sangat tebal yang menjulang di langit di atas. Petir menumpuk di dalam awan. Meskipun tidak ada halilintar yang dipancarkan, keheningan yang aneh menyebabkan seseorang merasa sedikit tidak nyaman dan ketakutan. Awan guntur hitam tebal tercermin di mata Lindong. Dia dengan ringan mengetuk tongkat kaisar petir di tanah. Saat suara lembut perlahan keluar dari mulutnya, petir kaisar tangan berdebar. Awan guntur menggeliat ketika tangan hitam raksasa tiba-tiba menjulur dari dalam mereka. Tangan raksasa itu ditulisi dengan rune petir aneh yang tak terhitung jumlahnya. Dan setiap rune tampaknya mengandung petir mengamuk yang tak berujung. Riak yang hampir seperti penghancuran menyebar dari tangan raksasa itu. Saat itu muncul, tangan itu menghancurkan kehampaan. Muncul di atas Ice Spirit Ancestor saat itu dengan kejam menepuk ke bawah. Ledakan Sebelum serangan bahkan mendarat, ruang di dalam wilayah seribu mil dari Ice Spirit Ancestor benar-benar hancur. Fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Namun, fragmen ruang ini yang setajam senjata tingkat dewa dengan cepat berubah menjadi ketiadaan oleh kehancuran yang hampir seperti kekuatan. Seolah-olah tangan itu adalah pemberita Armageddon yang sebenarnya leluhur Ice Spirit mengangkat kepalanya dan memandangi telapak petir hitam yang hampir menelannya. Ketika sebuah ekspresi serius muncul di wajahnya yang sudah tua, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan serangan kasual Lindung akan mencapai tingkat seperti itu. Dalam menghadapi serangan seperti itu, bahkan seseorang sekuat ice spirit Ancestor tidak berani ceroboh. Tangannya segera membentuk segel, dan pakaiannya berkibar meskipun tidak ada angin. Lengan bajunya tiba-tiba membesar pada saat ini, dan salju yang tak berujung melolong saat terbang keluar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi dunia es dan salju di sekitarnya. Teknik utama, kubah dewa es yang bisa dibedakan. Ketika teriakan Ice Spirit Ancestor terdengar, salju tak berujung mulai berkumpul bersama dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam rentang waktu singkat beberapa napas, itu berubah menjadi kubah besar es di langit di atas. Kubahnya setebal gunung, dan tampaknya mampu menahan segala yang bisa dilemparkan dunia. Kekuatan defensif yang kuat sudah cukup untuk membuat berdaulat surgawi yang normal tidak berdaya. Jelaslah bahwa dalam menghadapi serangan Lindong, bahkan Ice Spirit Ancestor tidak berani sedikitpun lalai, dan langsung mengeluarkan teknik pamungkas Ice Spirit tribe mereka. Ledakan, kubah es yang menyelimuti daratan muncul. Namun, tangan petir tidak melambat sama sekali, dan terus menyapu ke bawah. Pada akhirnya, itu sangat membanting ke kubah es di bawah tatapan gemetar para ahli es spirit tribe yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa diduga, tidak ada suara muncul pada saat dampak. Ini karena petir tak berujung menyembur keluar dari tangan petir, dan terkikis pada kekuatan roh es di kubah es. Demikian pula, kekuatan roh yang sangat dingin meledak dari kubah es, dan berusaha untuk membekukan petir. Dua kekuatan kolosal tampaknya berada di jalan buntu pada saat itu juga. Namun, ketika Lindung mengangkat kepalanya dan melihat adegan ini, petir kaisar tongkat di tangannya sekali lagi mengetuk tanah. Saat suara samar bergema, hancurkan. Bang, pada saat ini, seolah-olah seratus petir bergemuruh marah. Guntur yang memekatkan telinga mengguncang tanah. Saat cahaya kilat hitam mengalir dari telapak tangan raksasa seperti banjir yang mengerikan. Kubah es yang tidak bisa dihancurkan secara paksa dihancurkan oleh cahaya petir. Wajah para ahli suku Roes yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat karena teror. Teknik pertahanan terkuat leluhur mereka sebenarnya dipecah oleh satu telapak tangan dari Lindong. monster. Apa dia? Banyak ahli suku Roes memandang sosok lindung dengan ngeri dan putus asa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat leluhur mereka menderita kerugian besar. Ledakan! Kubah es raksasa yang tak tertandingi hancur berantakan. Ketika salju menari-nari di langit, sosok yang menyedihkan terlempar beberapa puluh ribu kaki ke belakang, sebelum dia perlahan menstabilkan tubuhnya. Saat leluhur Ice Spirit menenangkan tubuhnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang bermandikan cahaya. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya yang sudah tua. Dia juga tidak berharap bahwa teknik pertahanan terkuatnya sebenarnya akan sangat menyedihkan di hadapan Lindong. Orang ini adalah musuh yang tangguh. Lengan Ice Spirit Ancestor meledak pada saat ini. Dia menatap sosok Lindong dan menggertakkan giginya. Sebelum sosoknya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya salju yang melesat ke kedalaman tanah leluhur suku Ice Spirit. Banyak ahli suku Roes melarikan diri ketakutan ketika mereka melihat bahwa bahkan nenek moyang mereka telah mundur. Lindong tidak peduli dengan mereka, dan hanya menatap sosok es Ais Ancestor yang melarikan diri. Dia mempererat cengkeramannya pada tongkat kaisar petir, dan berjalan menuju kedalaman tanah leluhur suku Ice Spirit. Swash, sinar cahaya yang telah diubah oleh Ice Spirit Ancestor menjadi menembus di udara. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan aula besar di kedalaman tanah leluhur. Pada saat ini, Tiga sosok berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka di luar aula. Ini adalah tiga tamu yang diundang oleh Ice Spirit Ancestor. Orang tua iblis salju, penguasa naga, dan pertempuran kaisar. Ketiganya sedikit terpana ketika mereka melihat sosok Ice Spirit Ancestor yang compang camping. Telah mendorong leluhur Ice Spirit sejauh ini di suku Ice Spirit. Tampaknya penyusup ini memang agak kuat. Tiga teman lama. Tolong tunda orang yang tangguh itu sampai orang tua ini mengaktifkan objek suci dan menekannya. Ketiganya bertukar pandang, orang tua iblis salju adalah orang pertama yang terkekeh. Mungkin juga, orang tua ini tertarik untuk mengetahui seberapa ganas orang dari pesawat yang lebih rendah. Berpikir bahwa dia benar-benar berani berperilaku sangat kejam di suku Roes. Petik 2, Dragon Sovereign juga mengangguk. Sudah lama sejak orang tua ini bertemu dengan individu yang liar. Saat mereka berbicara, mereka melihat ke arah pertempuran Kaisar. Meskipun yang terakhir telah berkultivasi untuk waktu yang paling singkat di antara mereka, kekuatan pertempurannya memang luar biasa. Ketika dia melihat tatapan mereka, Battle Emperor Samar-Samar tersenyum dan berkata, Karena leluhur telah mengundang aku, aku pasti akan membujuk pengganggu itu untuk segera mundur. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian bertiga. Ice Spirit Ancestor senang. Ketiganya tertawa dan mengangguk. Sebelum sosok mereka bergerak, berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke langit. Sementara itu, leluhur Ice Spirit menuju bagian terdalam dari suku Ice Spirit. Kolotki merasuki tanah ketika sesosok makhluk bermandikan kilat maju dengan cara yang tidak terburu-buru. Ketika dia lewat, seolah-olah Dewa Petir turun. Membawa petir yang memenuhi langit Anggota air spirit yang tak terhitung jumlahnya di domain menggigil di bawah aura guntur yang perkasa ini Sosok maju lindung tiba-tiba terhenti Spes melengkung di depannya Dan tiga sosok muncul dengan cepat Tiga penguasa surgawi Saat dia melihat ketiga sosok itu Mata lindung menyipit sedikit Membayangkan suku S memiliki fondasi yang kuat Si kecil yang bodoh Beraninya kamu berperilaku begitu kejam di suku Ice Spirit. Mata manusia iblis salju itu seperti listrik. Ruang membeku menjadi es hitam dimanapun dia memandang saat dia berteriak dengan keras. Lengan naga Soverein disilangkan di dadanya. Meskipun dia tidak berbicara, aura naga yang menakutkan menyapu seluruh negeri. Battle Emperor berdiri dengan satu tangan di belakang punggungnya. Dia melirik Lindong dan samar-samar tersenyum saat dia mengucapkan. Aku akan memberimu 10 napas untuk meninggalkan tanah leluhur suku Ice Spirit. Tiga penguasa surgawi menjulang di depan lindung seperti gunung yang mengesankan. Ini adalah pemandangan yang membuat seseorang tidak bisa bernafas. Praktisi suku Roes yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan ini dari jauh. Ketika mereka melihat tiga penguasa surgawi menghentikan lindung, mereka tanpa sadar menghela nafas lega. Dalam menghadapi tiga penguasa surgawi, tidak peduli seberapa liar Lindong, dia harus dihentikan dan dipaksa untuk mundur, kan? Sementara mereka menghibur pikiran seperti itu, Lindong pertama kali mengerutkan kening saat dia melirik ketiga penguasa surgawi. Selanjutnya, tongkat kaisar petir di tangannya dengan keras membanting ke tanah. Thunder bergemuruh saat dia mendeklarasikan dengan suara rendah. Buka jalan, bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.